Sahabat seiman, dalam video kali ini kami akan menceritakan pengalaman spiritual Maulana Syekh Nazim Al-Hakani pada tahun 1971. Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, wafat tanggal 7 Mei tahun 2014, seperti biasa berada di Siprus selama tiga bulan, rayap, saban, dan Ramadan. Suatu hari di bulan saban, kami mendapat telepon dari bandara di Beirut. Ternyata dari syaikh Nazim yang meminta kami untuk menjemputnya, kami terkejut karena tidak mengira beliau akan datang. Aku diminta Nabi untuk menemuimu hari ini karena ayahmu akan wafat. Aku yang akan memandikan jenazahnya, mengkafani, dan menguburkannya, lalu kembali ke Siprus. Oh, syaikh, ayah kami dalam keadaan sehat, tidak ada sesuatu terjadi pada beliau. Itulah yang dikatakan padaku. Jawab beliau dengan amat yakin. Kami pun menyerah saja karena apapun yang dikatakan syekh kami harus menerimanya. Beliau meminta kami mengumpulkan seluruh keluarga, untuk melihat ayah kami terakhir kalinya. Kami mempercayainya, dan melaksanakannya, walaupun ada yang terkejut, dan ada yang tidak mempercayainya saat kami memanggilnya. Ada yang hadir dan ada yang tidak. Ayahku tidak mengetahui masalah ini hanya melihat kunjungan keluarga sebagai hal yang biasa. Jam 7 kurang seperempat, kata Syekh Nazim, "Aku harus naik ke apartemen ayahmu untuk membaca surat Yasin." Lalu beliau naik dari flat kami di bawah. Ayahku memberi salam pada Syekh Nazim lalu mengatakan, "Oh Syekh Nazim, sudah lama kami tak mendengar Anda membaca Quran. Maukah Anda melakukannya untuk kami?" Syekh Nazim pun mulai membaca surat Yasin. Ketika beliau selesai membacanya, jarum jam menunjukkan tepat pukul tujuh. Persis ketika ayahku berteriak, jantungku, jantungku. Kami merebahkan beliau, kedua saudaraku yang sama-sama dokter memeriksa ayah. Jantungnya berdebar keras tak terkontrol dan dalam hitungan menit, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Semua orang melihat pada Syaikh Nazim dengan takjub dan keheranan. Bagaimana beliau mengetahuinya? Wali macam apakah beliau? Bagaimana bisa dari Siprus? Beliau datang hanya untuk hal ini? Rahasia seperti apakah yang ada di hatinya? Rahasia yang disimpan beliau adalah berkat sayang Allah subhanahu Wa Ta'ala pada beliau. Allah memberi wewenang akan kekuatan dan ramalan karena beliau memelihara keikhlasan, ketaatan, dan kesetiaan pada agama Allah. Beliau menjaga kewajiban dan ibadahnya. Beliau menghormati Al-Quran. Beliau sama dengan seluruh aulia Naksibandi sebelumnya, seperti halnya seluruh aulia Tarikat lain dan para leluhurnya Syaikh Abdul Qadir Jailani dan Jalaluddin Rumi dan Muhyiddin Ibn Arabi yang menaati tradisi-tradisi Islam selama 1.400 tahun. Dengan cinta ilahi itu beliau akan dianugerahi pengetahuan ilahiyah, kebijaksanaan, spiritualitas dan segala hal Beliau akan menjadi orang yang mengetahui akan masa lalu, saat ini dan masa depan Kami merasa terperangkap di antara dua emosi Satu, karena tangis kesedihan kami akan wafatnya ayah Dan yang kedua kebahagiaan atas apa yang diperbuat oleh guru kami pada almarhum ayah Kedatangan beliau demi ayah kami pada akhir hayatnya tidak akan pernah kami lupakan. Beliau memandikan jasad dengan tangan beliau yang suci. Setelah semua tugas dijalankan, beliau kembali lagi ke Siprus tanpa diundur. Suatu ketika Sheikh Nazim mengunjungi Lebanon selama dua bulan pada musim haji. Gubernur kota Tripoli, Lebanon yang bernama Asyarat dan yang merupakan pemimpin resmi suatu kelompok haji. Beliau menawari Syekh Nazim untuk pergi bersama menunaikan ibadah haji. Kata Syekh, saya tidak bisa pergi dengan Anda, tapi insya Allah, kita akan bertemu di sana. Gubernur tetap memaksa, jika Anda pergi, pergilah dengan saya. Jangan dengan orang lain. Syekh Nazim menjawab, saya tidak tahu apakah saya akan pergi atau tidak. Ketika musim haji telah usai dan gubernur telah kembali, beliau segera menuju ke rumah Syekh Nazim di hadapan sekitar 100 orang kami mendengar beliau mengatakan Oh Syekh Nazim Mengapa anda pergi dengan orang lain dan tidak bersama kami kami pun menjawab Syekh tidak pergi haji beliau bersama kami di sini selama dua bulan berkeliling Lebanon Gubernur berkata tidak beliau pergi haji kami punya saksi-saksi. Waktu itu saya sedang tawaf dan Syekh Nazim mendatangiku lalu mengatakan, Oh Ashur, Anda di sini, saya mengiakan dan kami melakukan tawaf bersama-sama. Beliau menginap di hotel kami di Makkah, dan menghabiskan siang hari bersama di tenda kami di Arafat. Beliau juga menginap bersama saya di Mina selama tiga hari. Lalu beliau mengatakan, Aku harus ke Madinah mengunjungi Nabi Salallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami menatap Syekh Nazim yang menampakkan senyum khasnya dan seakan-akan mengatakan, itulah kekuatan yang dianugerahkan Allah pada para awliya-Nya. Bila mereka berada di jalannya, meraih cintanya dan hadiratnya, Allah akan menganugerahi segala hal kepada hambanya yang bertakwa. Oh Syekhku, karamah apa yang engkau tunjukkan pada kami adalah sangat luar biasa. Tidak pernah aku melihatnya selama hidupku. Aku ini seorang politikus. Aku percaya pada akal dan logika. Kini aku harus mengakui bahwa Anda bukanlah orang biasa. Anda mempunyai kekuatan supranatural. Sesuatu yang Allah sendiri anugerahkan pada Anda. Gubernur itu mencium tangan Syekh Nazim dan meminta bayat di dalam tarikat Naksibandi. Kapanpun Syekh Nazim mengunjungi Lebanon, Gubernur dan Perdana Menteri Lebanon akan duduk dalam komunitas Syekh Nazim. Sampai saat ini, keluarga-keluarga beliau dan masyarakat Lebanon menjadi pengikut Syekh Nazim. Sumber: Denak, Bandi, Sufiwe, Historik, Penulis, Syekh Muhammad Hisham Kabani, Sahabat Seiman. Demikianlah sejarah singkat perjalanan spiritual Syekh Nazim Al-Hakani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.